teman-teman kali ini kita akan membuat rumah dua lantai dengan luas tanah 96 meter persegi dengan ketentuan R4 dengan KDB 60% dengan KLP 1,2 dengan KDH 20% untuk KDP kita udah hitung dengan ketemu 57,60 itu itu ketentuan untuk maksimal luas lantai satu yang bisa dibangun untuk KLP kita sudah hitung dengan ketemu 111 115,20 meter untuk lantai 1 dan 2 itu tidak boleh melebihi ketentuan ini ya. Untuk KTH nanti kita harus melebihi 20% dari luas tanah ini oke untuk ukuran tanah kita mempunyai yang 16 meter kali 6 dengan gsb gc 4 meter seperti ini ya oke kita mulai untuk menghitung kdp nya dulu ya untuk bangunan depan kita ambil 4 meter 50 dari patas tanah depan untuk luas bangunannya kita coba 9 meter dulu ya 54,01 kurang sedikit kita tambah 20 cm lagi coba. oke untuk 9 meter 20 kita dapat angka 55,21 nah ini luas tanah yang bisa kita bangun ya oke okay, kita akan lanjut untuk menyeket ruangannya ya untuk lebarnya kita bagi dua saja tiga meter tiga meter untuk carport kita mundurin 6 meter dari sini nanti akan terbentuk seperti ini ya kalau di sini nanti ada kolom buat balkon nanti dua di sini di atasnya ini ya terus kita bikin untuk ruang tamu tiga setengah meter saja. Tangga sebelah sini 250 untuk dapur dengan ukuran 320 Oke okay. Untuk kamar mandi di belakang saja dengan ukuran ledernya 150 kali 3, 3 meter oke okay, kita lanjut bikin kolom. kolom kita pakai yang ukuran 15 cm x 15 cm sama yang 15 cm x 30 cm Kita mulai memasang kolomnya kolom yang 15 kali 30 di sebelah sini yang 15 kali 15 11 ini Kamar mandi kita pakai yang 15 belas kali lima belas. Oke ya, kita sudah terbentuk konstruktur kolomnya.